Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang maha esa, karenanya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul pada kegiatan pagi hari ini yaitu melakukan bimbingan kelompok. Saya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia berkenan hadir. Untuk e, mengikuti kegiatan di pagi hari ini Semoga kegiatan kita di pagi hari ini berjalan dengan lancar Sampai akhir nanti dan bisa dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya Oke baik teman-teman semuanya Sebelum kegiatan ini kita lanjut Langkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu ya Untuk itu Ibu minta tolong siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Saya Bu Silahkan Ibu ya. Baik teman-teman sebelum memulai kegiatan hari ini Alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Amin, terima kasih Novia Sudah memimpin doa Teman-teman nih sebelum berlanjut saya mau kenalan dulu nih sama teman-teman semuanya. Tetapi agar kalian lebih mengenal ibu, izinkan ibu untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri ya. Baik, nama ibu Ratu Tasya Siva Anissa. Ibu tinggal di Jakarta Timur. Kebetulan ibu sedang menempuh pendidikan di Universitas Indra Parsa PGRI. Dan ibu berasal dari program studi bibirkan dan konseling. Hobi ibu itu kuliner. Oke, okay, mungkin cukup perkenalan dari ibu. Sekarang ibu mau, mau perkenalan nih sama teman-teman semuanya. Mungkin nanti ibu akan panggil satu persatu ya. Bisa mungkin dimulai dari Delta Selviana. di sini ada Delta? Iya, bu. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Delta Selviana. Saya tinggal di Jakarta Selatan dan hobi saya bersepeda. Terima kasih. Terima kasih sudah ke atas perkenalannya. Selanjutnya, nih ada Happy Dinda. Nih, silakan happy. Halo semua, perkenalkan, nama saya Happy Dinda. Saya tinggal di Cibubur, saya olahraga. Oke, baik. Terima kasih perkenalannya, Happy. Selanjutnya, di sini ada fakita Korea. Silakan fakita untuk perkenalannya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fakita Ap Korea Saya tinggal di Jakarta Timur, hobi saya memasak Keren sekali ya, hobi ini memasak Terima kasih perkenalannya Fakita Selanjutnya ada Ega Mawarni di sini Ega silahkan perkenalannya Halo semuanya, nama saya Ega Mawarni Putri Saya tinggal di Bekasi, hobi saya kuliner Terima kasih Wah, hobinya Salma nih kayak ibu nih Ega nih. Boleh nanti kita kapan-kapan bisa kulineran bareng ya. Terima kasih Ega atas perkenalannya. Selanjutnya di sini ada Nur Fatimah. Silahkan Nur Fatimah untuk perkenalannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fatimah. Saya tinggal di Jakarta Barat. Hobi saya membaca buku. Oke membaca buku keren sekali ya hobinya ya. Terima kasih Fatimah Selanjutnya di sini ada Novia Ducahyani Hai Novia. Halo teman-teman. Nama saya Novia Ducahyani Saya tinggal di Jakarta Timur. Hobi saya nonton drama. Terima kasih. Terima kasih kembali Novia. Kalau boleh tahu nonton drama apa nih? Drama Korea bu. Hmm. Oh, drama Korea. Oke, okay, oke. Okay. Banyak ya uh, anak zaman sekarang yang suka nonton drama-drama Korea. Emang seseru itu ya, Novia, ya? Seru banget, Bu. Orangnya ganteng-ganteng. Oh, ganteng-ganteng. Oke, okay, deh. Baik, ada di sini ada Becky Oktarina Dewi Wijaya. Silakan, Becky. Hai. Iya, bu. Nama saya Becky Oktarina Dewi Wijaya. Saya tinggal di Jakarta Selatan Pasar Minggu. Hobi saya ngegame, Bu. Sama makan. Udah. <gifat> Kalau boleh tahu nih, kamu suka ngegame apa nih? Kadang saya main Subasul, kadang main Pau, kadang main moi. Kadang saya juga main ML, Bu. Ya tergantung lagi pengennya main apa. Itu, Bu. Uh, mohon maaf, Ibu mau bertanya ML itu apa ya? Kayak Mobile Legend gitu, Bu. Oh, Mobile Legend ya. Kalau nggak salah, I itu game tentang perang-perangan, enggak sih? Buki iya, Bu. Game mati suri. <laughs> Oke, okay, terima kasih ya, bikin Terus, perkenalannya selanjutnya nih ada Suci Sartika. Hai, Suci! Halo, halo, semuanya. Kenalkan nama saya Suci Sartika Putri. Saya tinggal di Condet hobi saya membaca novel. Oh, keren banget ya hobinya baca novel. Biasanya genre apa nih biasanya kamu baca? Romansa Romance horor? Oh, gitu ya. Oke. Oke, okay. <laughs> okay, terima kasih Suci atas perkenalannya. Selanjutnya nih ada hmm. Yuka Silvanet. Ini nama setosamara nih. Ayukah. Halo, Bu. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Risyad Muhammad. Uh, saya tinggal di Cibinong di Bogor. Hobi saya tidur. Bu. Terima kasih. Aduh, hobinya tidur ya. Oke, oke. Terima kasih Risyad. Selanjutnya nih ada Siti Aisyah. Hai Siti Aisyah. Halo, Bu. Nama saya Siti Aisyah, saya tinggal di Kelapa 2 Depok. Hobi saya menulis, Bu. Wow, oh, keren banget ya hobinya menulis. Menulis apa nih, Mbak Siti Aisyah? Menulis curhatan hidup, Bu. Waduh, berat sekali curhatan hidup ya. Semangat, semangat, semangat ya, Siti, ya. Dan ke telenya. Oke, okay, next. Di sini ada Febriana Putri. Ya, Bu. Kasih. Halo, Febriana. Halo, Bu. Halo semuanya. Perkenalkan, namanya saya Febriana. Tinggalnya di Jakarta Timur Hobinya nonton film. Sorry, tadi hobinya apa, Febriana? Nonton film. Oh, nonton film. Kira-kira film apa tuh, Febriana? Genre apa? Apa sih, Bu? Yang menurut saya, sepsi-sepsi. Oh, oke-oke. Okay, okay. Terima kasih, Febriana atas perkenalannya. Terakhir nih, kita ada Kinanti Anjani. Hai, Kinanti. Halo, Ibu. Uh, perkenalkan semuanya nama saya Kinanti Dianjani bisa dipanggil Kinan. Hobi saya sama Keyka, Bu. Tidur ya? Iya, ibu <laughs> Waduh, oke okay, oke. Okay. Memang kalau tidur itu sebenarnya memang bukan hobi ya, itu memang keharusan seluruh individu karena tidur itu kebutuhan, kebutuhan manusia ya, istirahat gitu. Oke, okay, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Hebat-hebat semua, ya. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, ibu akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok, nih. Sebelum ibu menjelaskan, kira-kira ada yang tahu nggak sih bimbingan kelompok itu apa? Oke, okay. mungkin ada dari kalian yang tahu. Enggak, hmm. saya Bu. Oke, okay, silakan Ega. Kalau menurut saya, layanan bimbingan uh, yang diberikan dalam uh, suatu kelompok, Bu. Cukup, Ega? Nah. Sudah cukup? Cukup, Bu. Oke Ibu sempurnakan ya pengertian dari bimbingan kelompok itu sendiri Itu suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh tenaga pro profesional bimbingan dan konseling Terhadap suatu kelompok tertentu untuk mengembangkan kemampuan anggota kelompok Ke arah kemandirian dengan memanfaatkan dinamika kelompok Teman-teman apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah Paham nih mengenai dinamika kelompok itu apa? Sudah paham, Bu. Untuk yang lain apakah sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Paham, Bu. Yang lain nih, gimana nih? Hanya baru beberapa orang yang respon Ibu paham, Bu. sudah paham. Sudah paham, Bu. Oke, okay, sekarang kita beralih ke selanjutnya. Kebetulan bimbingan kelompok pada pagi hari ini kita menggunakan sebuah teknik nih, yaitu teknik sosial drama. Teman-teman di sini sudah ada yang tahu belum teknik sosial drama itu apa? Tidak tahu, Bu. Oke. Okay. Ibu akan jelaskan di sini ya. Teknik dalam bimbingan kelompok untuk memecahkan masalah-masalah sosial melalui kegiatan permainan peran. Dalam sosial drama ini, teman-teman akan memerankan suatu peran tertentu dari suatu situasi masalah sosial-masalah sosial. Nah, ini definisi dari teknik sosiodrama. Selain itu, teknik sosiodrama pun mempunyai tujuan nih, teman-teman. Tujuannya itu untuk membantu meningkatkan regulasi emosi siswa dalam interaksi dengan teman sebaiknya Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Teman-teman, Ada yang, ingin, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak, tidak oke. Tidak. Untuk selanjutnya. Oke. Okay. Kita akan membahas permasalahan yang akan kita tampilkan di kelompok of tech drama ini, yaitu, Ibu sudah tepukkan, yaitu uh, mengenai ada salah satu teman kalian nih yang... Mungkin sibuk dengan pekerjaan rumahnya Sehingga teman kalian Tidak bisa mengikuti um, Presentasi di ya Itu untuk um, Permasalahan kita di kegiatan kita hari ini um, Untuk Becky Kita tolong Minyot dulu ya maaf. Ya Bu maaf Oke, Terima kasih Becky Iya, tidak apa-apa, Biki. Uh, dikarenakan bimbingan kelompok kita pada hari ini menggunakan topik penugasan, yaitu topik penugasan ini ialah topik yang sudah Ibu tentukan sendiri. Dan untuk skenario pun sudah Ibu share kemarin di grup kelas ya. Dan semoga teman-teman sudah paham dan sudah membaca skenario tersebut. Teman-teman, perlu Ibu ingatkan, di dalam bimbingan kelompok ini mempunyai beberapa asas ya yang dimana ada asas kesukarelaan, asas kegiatan, dan asas kenormatifan. Ibu akan jelaskan satu persatu dulu. Asas kesukarelaan itu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan dari teman-teman dalam, mengik dalam mengikuti kegiatan. Jadi bisa dikatakan tidak ada paksaan sedikitpun. Jadi teman-teman sukarela untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Oke, yang kedua ada asas kegiatan. Teman-teman bisa dengan aktif ya dan terbuka menampilkan diri tanpa rasa malu, tanpa rasa takut dan tanpa rasa ragu. Jadi, teman-teman di sini tidak usah takut, tidak usah ragu, tidak usah malu untuk bisa mengekspresikan diri teman-teman semua. Dan yang terakhir ada asas kenormatifan nih berkenaan dengan cara-cara berkomunikasi dan bertata ramah dalam kegiatan kelompok. Ikat, baik Bisa dikatakan bahwa teman-teman mohon untuk tertib dalam, dalam mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini, ya. Teman-teman, sebelum kita masuk nih ke kegiatan kita yang sebenarnya untuk memodernis drama, ibu ada sedikit games untuk teman-teman semuanya. Apakah teman-teman siap? -teman siap, siap, Bu. Siap, bu. Siap, bu. Oke okay, mungkin bisa Ibu mulai ya uh, Jadi Rosenya itu Ibu akan melatih konsentrasi kalian nih Dengan cara Ibu nanti akan bilang ke teman-teman Misalkan pegang hidung tetapi Ibu nanti pegangnya telinga Jadi Ibu ingin tahu nih konsentrasi kalian sampai mana gitu Mungkin bisa dimulai ya teman-teman ya sudah siap kan Siap, Bu. Sudah, Oke, Bu, sudah, Bu. Okay, Ibu mulai ya, teman-teman ya. Konsentrasi semuanya, teman-teman semuanya pegang mata. Oke, okay, selanjutnya teman-teman bisa pegang hidung. Oke. Okay. Selanjutnya, pegang jidat. Pegang mata. Pegang kepala. Pegang pipi. Oke, okay, mungkin cukup itu saja ya ice breaking kita pada pagi hari ini gamesnya. Untuk selanjutnya nih, anggota kelompok apakah sudah siap untuk melaksanakan drama kita pada pagi hari ini? Siap bu. Untuk yang lain gimana? Sudah siap atau belum? Siap, Bu. Sudah, Bu. Siap. siap. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, terima kasih, teman-teman. Selanjutnya, nih Ibu akan membagi tim nih. Jadi, di sini kita ada dua tim. Ada tim pemain dan tim observasi. Tim pemain di sini tugasnya dia memainkan peran di drama kali ini. Dan kalau tim observasi dia tugasnya uh, menyimak dan menonton drama dari awal sampai akhir, lalu nanti tim observasi ini juga menyimpulkan uh, apa yang mereka simak dan apa yang mereka tonton pada drama yang tim pemain akan tampilkan. <tuh> Oke, okay, Ibu akan pilih nih dari teman-teman semua di sini, yang akan menjadi tim pemain itu ada orang ya, dan tim observasi juga ada enam orang, karena di sini teman-teman ada 12 orang, jadi Ibu bisa dengan mudah membagi kalian. Oke, untuk tim pemain, um, Ibu mau pilih Ega. Ada Ega di sini? Ada, Bu. Oke, Ega bersedia untuk menjadi pemain? Bersedia, Bu. Oke, terima kasih, Ega. Terus di sini ada um, Becky. Hai, Becky. Ada, Bu. Beki, bersedia jadi pemain drama? Bersedia, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Becky. Selanjutnya nih, ada Nur Fatimah? Ya, Bu. Oke, terima kasih, Nur Fatimah. Selanjutnya ada tadi, kalau nggak salah, yang cowok. Itu Rishat, ya? Hai, Rishat. Ada Rishat? Ada, Bu. Oke, bersedia jadi tim pemain? Sangat bersedia. Oke, terima kasih, Rishad. Selanjutnya ada Happy Dinda. Hai, Happy Dinda. Saya, Bu. Bersedia ya jadi tim pemain ya? Iya, Bu. Boleh. Oke, terima kasih, Happy. Dan terakhir nih, Ibu mau memilih di sini ada Novia Dwi Cahyani. Ainovia, ada bu. Oke, okay, bersedia jadi tim pemain ya? Iya bu, bersedia. Oke, okay. terima kasih untuk para tim pemain dan untuk tim observasi yang namanya tidak uh, ibu sebutkan tadi ya, yang dimana ada si Delta, Febriana, Pakita Korea dan Kinanti Dwi Anjani. Bersedia ya untuk jadi tim observasi? Bagaimana teman-teman? Bersedia, Bu. Bersedia, Bu. Bersedia, Bu. Bu. Bu. Bu. Oke, okay, terima kasih ya. Oke, okay, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu serahkan kepada tim pemain untuk bisa memulai drama kita pada kegiatan bimbingan kelompok teknik sosial drama kita pada pagi hari ini. Silahkan, teman-teman. kata guru uh, bu siti katanya presentasi kelompok kita sudah lumayan bagus cuman tadi ada masukan dari bu siti itu katanya ada anggota kelompok yang kurang aktif sebenarnya aku juga notisi pas uh, kegiatan presentasi dimulai dimulai itu dia memang jarang banget ngomong jarang banget baca materi juga di saat ada pertanyaan juga dia jarang ngasih kesimpulan ke kelompok-kelompok itu. jadi kayak uh, kerjanya kayak di awal doang pas pembuatan PPT serta makalanya saja kamu sendiri notice nggak enough? ya, ayo siapa tuh tadi yang nggak aktif presentasi, ayo siapa? tapi menurut aku juga bukan pas presentasi doang sih, pas uh, pembuatan makalah atau ppt juga kurang, kurang berkontribusi gitu. Iya, sanggarnya dia ngebantuin gitu sedikit. Uh, tapi ya gimana ya katanya sih dia sempat bantu-bantu sedikit cuman kalau misalnya emang gak pernah ngebantu juga ya kita bisa bilang aja langsung ke bu guru langsung biar dapat kejelasan kalau yang dapat nilai cuman kita-kita aja Ada Siapa setuju, sih, kan? emang setuju sih? Siapa sih, emang sebut aja deh namanya. Tadi sih, ke, kalau nggak salah sih, katanya Novia cuman nggak tahu juga. Takut takut salah gitu, takut tarwala. Iya, Novia, bagaimana? Gak maksudnya, nggak ada rasa nggak enak karena apa? Gimana bahasa basinya ngomong? Eh, maaf ya nggak uh, bantuin bikin makalah atau PPT gitu. Jadi kayak ya aja ya gitu dia udah panggil aja ke sini biar bisa diomongin barang barang ya berarti kita tinggal konfirmasi aja nih pada setuju semua kira-kira atau uh, saya punya usul sih kalau misalnya enaknya dibicarain dulu kita entah entah entah nanti siang atau jam istirahat kita ngobrol dulu ke, ke si no maksudnya panggil dulu gitu orangnya kali aja ada ada sebab atau ada hal-hal yang nggak bisa dia tinggalin dulu pas pada saat itu, jadi dia juga mungkin kepikiran atau bagaimana. Boleh, boleh tuh, kan boleh, boleh diomongin dulu. Dia mendingan diomongin dulu baik-baik sama Nopianya. Tapi kira-kira yang manggil siapa ya kan? Kalau kalau saya yang manggil kan kayak enak gitu, cowok gitu. Mungkin antar takut salah-salah kata pas mengira juga jadi nggak, nggak mau langsung dateng, nggak mau langsung diajak ngobrol. Coba deh dari kalian gitu, berdua, berdua atau salah satu, kali aja kalau sesama cewek kan ngomongnya bisa enak, tuh, bisa nyambung. Jadi Dia mau berterus terang lah paling nggak. ayo siapa nih kira-kira yang -kira ngajak Novia ngomong uh, ntar? Kalau ini saya sih ya karena yang lumayan dekat sama Novi itu si Happy sama Fatima kenapa nggak mereka berdua aja gitu samperin Oh, oh ya, udah berarti. Eh, uh, di aku bilang dulu ya, biar dia langsung, biar bisa, bisa join. Iya, bilang aja ntar terus lagi ya, linknya ya, bentar ya, tunggu oke. Okay. <laughs> okay. teman-teman oh, ini ada apa ya ya jadi sore uh, ini manggil tiba-tiba mendadak Jadi kan uh, soal presentasi kita tadi yang mata pelajaran PPKN itu kan uh, kita sempat presentasi tadi pagi cuman yang dari saya lihat sama yang teman-teman lain rasain juga sama lihat juga kok kayak kayak kurang semangat gitu sih kamu kayak gimana kayak kayak ada pikiran gitu cuman awalnya kita awalnya kita sih nganggap ya karena kamu malas aja gitu kayak entah lagi gamut atau gimana cuman uh, kalau saya pribadi sih mikir, awalnya takutnya takut, takutnya lagi ada masalah jadi uh, gak bisa fokus pada saat presentasi atau bagaimana jadinya ngeblank gitu, atau ya pusing lah, pokoknya pas presentasi jadi buyar terus terang aja sih, soalnya kita juga rada sedikit kecewa, maksudnya yang presentasi 6 orang Kenapa yang uh, ngomong cuman lima orang dan, dan nanti juga guru ngasih nilainya ke lima eh ke enam orang tapi kan ada salah satu yang nggak ngomong sama sekali dan dengar-dengar juga sih katanya kamu nggak ikut bantu ngerjain makalah sama PPT. Ya? Oh sebelumnya, oh, maaf banget ya, aku tuh akhir-akhir ini kayak lagi banyak masalah di rumah Jadi kalau misalkan aku nggak bantuin orang tua sedikit lagi gitu kayak, uh, kayak sensitif banget gitu orang tua aku Jadi kalau misalkan untuk megang HP aja aku jarang ya Terus kalau semacam, kalau kemarin presentasi itu Uh, aku juga emang lagi sibuk-sibuknya jadi maaf banget kalau aku kurang berpartisipasi tapi kalau untuk awal aku udah bantu kok, sedi walaupun sedikit cuman ya itu waktunya uh, kepepet, kayak misalkan aku disuruh-suruh ini kalau nggak dikerjain nanti orang tua aku marah terus kalau misalkan aku lagi megang HP katanya tuh main HP dia nggak percaya kalau aku lagi kuliah kayak gitu teman-teman nah, tapi kenapa kamu nggak coba buat bilang dari awal Jadi kan kitanya jadi nuduh gitu yang enggak ngomong kamu... Oh iya aku juga kayak nggak enak sebenarnya kan kuliah itu kan udah kewajiban aku, aku kan ya harus gitu cuman Ya, gimana ya? Aku juga nggak enak gitu ngomongnya. Jadi, aku kayak meninggalin gitu aja. Ya. Tapi itu bukan alasan males ngerjain. Kan, enggak kok, aku enggak males ngerjain. Kan, awal aku ngasih, walaupun berpartisipasi dikit cuman kesalahan aku di sini kan nggak ngomong. Uh, terus terang gitu sama kamu, tak, jadi aku sekarang baru sekarang ini berani ngomong kalau aku tuh di rumah uh, serba salah banyak masalah juga jadi kayak keganggu. Sebenarnya mah tugas-tugas juga aku kalau tugas ngerjainnya tuh juga mepet uh, deadline kayak beberapa cem baru dikerjain kayak gitu. Iya, nanti aturan kamu bilang dulu sama peta kita, kita biar kitanya tuh nggak seuzun sama kamu. Iya, maaf nanti ya. Nanti kamu ada tugas tersendiri gitu, biar ya, kita kasih tugasnya, Ini ngapain, ngapain gitu. Tapi serius deh pas. Uh, presentasi aku tuh udah udah apa udah join sebentar. Terus tiba-tiba orang tua aku manggil lagi. Ya udah aku kepaksa deh tuh keluar. Ya sebenarnya juga gimana ya kalau misalnya untuk masalah keluarga kan itu bukan itu bukan hak-hak kita kita gitu buat bukan hak temen kelompok cuman. Uh, kalau enaknya dari awalnya udah ngomong kan paling enggak ketika gak bisa bantu pada saat itu kan paling enggak kita bisa ngasih sebagian tugas atau sebagian bab yang nantinya dikerjain atau atau mungkin rapi-rapihin PPT-nya aja atau rapihin-rapihin makalahnya aja <tuh> kalau misalnya masih gak bisa juga kan uh, seandainya ada omongan mak lebih enak lagi, jadi, oh ya udah deh uh, ditarangin dulu aja ya apa, tugas yang kali ini, mungkin tugas yang akan datang, kalau misalkan salah satunya ada yang sibuk uh, kamu yang gantiin, gitu kan, paling gak ada omongan lebih enak, gitu soalnya kan, namanya juga kerja kelompok kan, saling bantu, kalau emang ada yang gak bisa, ya tinggal kasih tahu aja, jadi jangan kayak eh uh, jadi kedengerannya juga kayak cari-cari alasan, cuman kalau misalkan kita bilang gak percaya juga uh, jahat kesannya cuman mau kita percaya juga, kita kan gak tahu kebenarannya kayak gimana Ya sebenarnya aku tuh awal-awal kayak masih bisa bantu ngerjain, cuman tapi beneran kok aku, uh, kayak kepepet sama masalah rumah terus juga mau mau bantu ini udah dikerjain jadi kayak ya udah deh aku diem aja gitu kalau well, menurut aku mungkin lain kali kamu harus bisa manage waktu gitu mungkin lain kali bilang hmm. apa namanya ke orang tua atau gimana dengan baik-baik gitu, biar aku oh, juga bisa ngertiin kamu gitu. Kalau soal manage waktu aku ada waktu sih, ma Cuman karena ini presentasi kita kan pagi-pagi gitu sama siang itu, mungkin dari situ aku nggak bisa bagi waktu. Uh, jadi mungkin aku juga kayak ya ini kan uh, masalah tugas kelompok. Jadi aku kayak mikir, ah masih ada temen. Sebenernya mah, kayak begitu enggak boleh kan ya ini juga masih dinilai Apa dari hasil kerja masing-masing cuman Salah aku juga jadi nyepelein e, kerja kelompok ini kayak nanti-nanti aja deh kan ada temen gitu Jadi aku kalau malam itu Ngerjainnya tuh tugas pribadi eh individu dulu Diutamain gitu Hmm, tapi kalau misalkan mengutamain uh, tugas individu benar sih uh, kuliah juga kan ibaratnya lulus masing-masing enggak lulus juga itu urusan sendiri atau urusan masing-masing cuman kan kalau udah berkaitan dengan kelompok kalau dari sudut pandang saya sendiri kan kayak kalau satu gak ngerjain ya Semuanya kena gitu, jadi ya buat next time Paling nggak Kalau misalnya emang nggak bisa atau nggak ada waktu Tolong hubungin gitu, jadi biar nggak kesusahan juga yang lain Soalnya kan ini nilainya sama-sama bukan sendiri-sendiri Iya -sendiri. betul, kita juga kan ada tugas individu masing-masing Nggak cuman kamu aja gitu kita sama-sama kan kalau kelompok yang satu nilainya -nil jelek semuanya itu iya biar kalau misalnya kamu bilang kan jadinya kita nggak berprasangka buruk juga sama kamu ya temen-temen maaf banget ya sekali lagi tapi kira-kira kalian ada ini gaya kayak masukan gitu biar kedepannya aku nggak kayak begini lagi aku juga bingung kadang kalau di rumah kayak kebanyakan tugas juga kayak uh, nangisin tugas gitu bukan dikerjain karena uh, manage waktunya gitu aku masih bingung ya kalau Saran dari saya sih, uh, misalnya bantu-bantu orang tua itu, itu nggak pagi, uh, dibarengin juga dengan kuliah yang pagi. Uh, kasih tahu dulu nih orang tua sebelumnya pas hari. Hari sebelumnya bilang besok bakal ada kuliah, jam segini, jam segini, jam segini. Jadi nggak bisa diganggu, apalagi lagi ada presentasi atau lagi ada tugas-tugas nggak bisa diganggu dulu, nanti kasih lagi jadwal buat uh, ngebantu orang tua tuh kapan. Terus uh, yang ketiga, ya pastikan pengen abis kuliah, abis bantu orang tua kan pasti pengen cari refreshing lah, udara-udara segar paling gak dengerin lagu satu dua lagu atau nonton film. Tapi jangan lama-lama, dibalik itu juga kan ada tugas kelompok, sama tugas individu kan maksudnya ya itu memang beban beban mahasiswa jadi jangan jangan ditangisin harus dikerjain mau nggak mau jadi bagi waktunya yang benar dan juga kalau bisa jangan begadang karena begadang itu nggak baik justru kalau begadang aku tuh hampir sering tahu jadi kayak ngejar waktu juga buat tugas besok. Nah makanya itu kalau kelompok aku kayak nanti-nanti aja, soalnya kan ada yang bantu. Jadi ya gitulah teman-teman kurang lebihnya. Emangnya novi cuma anak tertuanya ya? Yang bantuin mama cuma novi doang atau ada yang lain? ya aku sendiri aku kan anak tunggal Fatima maaf masih di mute. Iya, itu tuh kalau misalkan eh uh, uh, Novi tuh bilang sama orang tua baik-baik kalau hari-hari jadi Novia ya kasih jadwal jadwal jadwal Novi gitu hari ini Novi tuh mau presentasi nggak bisa nggak bisa diganggu jadi minta maaf dulu ke orang tua gitu kalau nggak bisa bantuin sebentar nanti habis selesai ambil selesai presentasi atau selesai ngejalan tugas baru Novi bantuin lagi orang tuanya ya aku sih uh apa lagi ngomongin sama orang tua aku sih di apa waktu yang tepat gitu jangan maksudnya ngomongin ke dia, ngomong baik-baiknya pas dia lagi nggak uh, capek gitu biar dia ngerti kalau aku juga ada kewajiban buat kuliah jadi uh, nanti, semoga nantinya aja uh, bisa orang tua aku bisa ngerti sih. Kalau menurut aku ya, kalau kamu ngasih pengertian buat orang tua kamu, orang tua kamu juga bakal ngertiin kok uh, posisi kamu uh, harus bantuin dan harus ngerjain tugas kayak gitu. Iya, jadi intinya saling ngerti gitu. Jadi kamu ngertiin orang tua, tapi orang tua juga ngertiin kamu. Kamu uh, apa? kan juga ada hak dan kewajiban sebagai mahasiswa gitu kan eh siswa gitu jadi bukan cuma ya sebenarnya bagus sih bantuin tapi kan ada waktunya gitu jadi nggak bantuin orang tua terus nggak nggak nggak tentang sekolah terus gitu uh, iya sih mungkin kayak akunya kali masih takut. Ngomong gitu kayak belum dikerjain udah takut. Jadi aku tuh kayak ya udahlah cari amannya mending bantuin dulu kuliahnya nanti kayak gitu. Itu doang yang aku takutin sebenarnya. Ya udah nanti dicoba aja buat ngomong dulu gitu. ya deh nanti aku coba ngomong di uh, waktu yang pas sama orang tua aku berarti uh, masalahnya kira-kira udah clear nih ya tentang masalah kelompok kita jadi kita juga bisa konfirmasi ke guru atau dosen yang mengajar jadi untuk konfirmasi kalau misalnya uh, Novi emang lagi ada halangan di, apa mohon dimaklumi untuk uh, kurangnya dari kurangnya keaktifan dari salah satu anggota kelompok kita gitu jadi kita ngeklirin dari kelompok apa kelompok kita sebagai teman sekelas juga tapi juga uh, nyelesain juga masalah untuk bagian kita di bagian pendidikannya itu Masalah ke guru atau ke dosennya, ya, ya, teman-teman. Ya, ya. Nanti, kalau misalkan aku, aku juga bisa bantu ngomong kok ke dosennya, nanti aku jelasin gitu. Kalau misalkan dosennya nggak uh, mau, apa nggak mau nerima penjelasan aku, yang apa kalau aku nggak ada nilainya gitu, mungkin lain kali nanti aku nggak akan kayak begini lagi di kelompok selanjutnya. Tapi uh, apa aku sebenernya minta maaf banget nih ya sampai kelompok kita ini kena semprot cuma gara-gara aku. Tapi uh, nanti aku berusaha deh biar nggak kayak begini lagi. Oke okay deh kalau begitu berarti uh, nanti kita bisa kalau saran dari saya sih jalan bareng-bareng dulu aja ke untuk ngebicarain ke dosen atau ke gurunya jadi nanti lebih enak atau nanti kalau miskin memang dipanggil secara sendiri ya mau oh, berarti Novi yang harus ngadep ke dosen atau gurunya itu sendiri jadi tanpa kita kita tanpa ada yang kebanting omong Iya Bapak Bapak ini juga kan apa masalah Masalahnya dari aku sendiri jadi aku harus menerima konsekuensinya gitu Sebenernya uh, teman-teman terima kasih banyak ya atas masukannya dan tegurannya Jadi lain kali aku gak akan kayak gini lagi Makasih juga sarannya ya teman-teman Iya, sama-sama Iya, sama-sama ya, ya, Sorry nih ya, jadi ganggu waktunya Iya, nggak apa-apa kok Yaudah, kalau gitu kita uh, semua pamit dulu ya Iya, aku juga izin pamit ya Makasih ya teman-teman Maaf banget sebelumnya Iya, hmm. Nopia, sama-sama Nopia, sama-sama Oke, teman-teman Sudah selesai nih Pertunjukan dramanya sudah. sudah, Bu Sudah, Bu Terima kasih banyak karena teman-teman sudah memainkan perannya dengan baik. Dan untuk selanjutnya nih, kepada tim observasi, bagaimana untuk kesimpulannya. Mungkin ibu akan menyebutkan satu persatu ya, untuk eh, penyimpulan dari teman-teman tim observasi. Mungkin yang pertama, boleh dari Pak Korea. Ya. Yeah. Uh, maaf, gue sebelumnya saya mau nanya ini kesimpulan apa saran dulu ya atau dua-duanya kesimpulan saja kalau oh, sebelumnya kesimpulan dari saya mungkin um, untuk Novia kedepannya lebih apa ya lebih bilang dulu di awal kalau dia punya masalah konflik dengan keluarganya jadi uh, kelompok tidak tidak menuduh atau bisa memaklumi kalau Novia tuh sedang ada masalah keluarga jadi pas, pas di awal mungkin bisa dimaklumi gitu kalau Novia sedang ada masalah kesimpulan dari saya ke depannya e, biar nggak ada masalah yang yang apa ya yang membuat konflik kayak gini jadi bisa bisa ini bisa apa sih namanya bisa diperbaiki gitu secara secara kebersamaan itu aja sih Bu oke terima kasih pak kita atas kesimpulannya untuk selanjutnya boleh Febriana Putri ya menurut saya kesimpulannya tadi ada uh, sebuah kelompok yang ingin presentasi tetapi ada satu siswa yang uh, tidak bisa ikut presentasi karena ada uh, membantu orang tuanya uh, dalam uh, pekerjaan rumah terus uh, saran dari saya mungkin uh, uh, siswa tersebut bisa ngomong secara baik-baik kepada orang tuanya untuk lebih bisa mengerti uh, tentang wajiban tentang wajiban yang siswa punya dalam sekolah, jadi uh, siswa tersebut bisa sekolah juga bisa mengerjakan tugas kelompok dan individu juga bisa juga membantu orang tua dalam mengerjakan tugas uh, di rumah terima kasih oke, terima kasih Fabian atas kesimpulannya boleh selanjutnya, Delta, Selviana. saya Bu. Jadi kesimpulannya menurut saya, di Novi itu kan sulit eh, membagi waktu dengan tugasnya di rumah maupun tugasnya di kampus. Dan juga dia tidak aktif saat sedang melakukan presentasi atau mengerjakan tugas kelompok itu, Bu. Jadi saran saya itu kalau memang eh, kerepotan ya dalam mengerjakan dua hal sekaligus, mungkin lebih baik dalam mengurus pekerjaan rumah jadi agar di apa ya diprioritaskan terlebih dahulu gitu jadi seperti bangun pagi untuk kayak membereskan rumah uh, agar supaya um, tidak mengganggu pekerjaan yang lain dan mungkin juga bisa sebelum itu tuh, Novi uh, juga bisa minta izin mungkin ke orang tua Novi agar diberi jeda waktu untuk uh, apa ya mengerjakan tugas kampus gitu mungkin kalau misalkan orang tua Novi nggak percaya tapi bisa pasti bukti uh, tugasnya jadi uh, tugas yang Novi kerjakan kita sih dikasih ke orang tuanya biar orang tuanya percaya gitu atau kayak saat Nopi juga nggak saat itu nggak bisa membantu uh, kelompok mungkin Novi uh, sebelumnya izin dulu kepada teman-teman semuanya jadi teman-teman kelompok Nopi izin dulu supaya nanti tugasnya dibagi-bagi oleh kelompok jadi bisa uh, kebagian juga ada tugas apa gitu dan sebenarnya juga harus inter juga sih dalam mengatur waktu supaya nggak kayak apa ya bentrokan sama aktivitas lain gitu mungkin itu saja dari saran dari saya bu terima kasih oke okay, terima kasih banyak delta atas kesimpulan dan sarannya selanjutnya suci sar Iya, saya bu. Uh, kesimpulan saya, jadi ada satu kelompok yang presentasi dan salah satu anggota kelompoknya tidak aktif dan akhirnya mendapat masukan dari guru-gurunya. Uh, menurut saya, permasalahan di sini tuh hanya komunikasi dan manajemen waktu. Saran saya Novia lebih harus berkomunikasi kepada orang tuanya Karena ini kan masalah tugas dan itu kewajiban buat Novia juga Dan Novia sendiri itu harus bisa manajemen waktu gitu Terima kasih Oke terima kasih Suci atas peningkulannya Selanjutnya yang terakhir Aisyah, Siti Aisyah, silakan. Baik, Bu. Jadi kesimpulan dari saya ini, di sini ada salah satu anggota kelompok yang tidak bekerja sama dengan banyak alasan, tetapi dia tidak berbicara kepada anggota kelompok yang lainnya. Sehingga anggota kelompok tersebut memanggil orang tersebut untuk berbicara permasalahannya Karena berbagai alasan teman-temannya merasa kesal karena mengurangi nilai tugas kelompok. Karena kan uh, tugas kelompok ini dikerjakan oleh seluruh anggota, tetapi dengan salah satu temannya yang tidak ikut berpartisipasi, maka akan mengurangi nilai yang diberikan oleh guru. Saran saya sih, uh, siswa tersebut harus diseimbangkan antara sekolah dengan pekerjaan yang lainnya. Mungkin itu saja, Bu. Oke, okay, terima kasih banyak uh, Aisyah dan teman-teman semuanya memberikan kesimpulan dan saran yang sangat baik sekali untuk tadi teman kita, uh, Novia ya, yang menjadi pemeran utama bisa dikatakan uh, menjadi yang bermasalah ya di kegiatan tersebut. Oke, okay, uh, terima kasih banyak teman-teman sudah bersedia untuk men, men menjadi tim pemain dan menjadi tim observasi terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan kita di pagi hari ini dengan baik Alhamdulillah uh, sudah berakhir dan untuk sebelum berdoa nih Ibu mau tahu kesan dan pesan apa sih dari kalian Teman-teman semua, untuk kegiatan kita di pagi hari ini, mungkin perwakilan saja satu orang. Silakan untuk kesan dan pesannya. Saya, Bu. Iya, silakan Richard Untuk pesannya ya sebenarnya Uh, saya nggak begitu telah tahu cuman kalau misalkan untuk pesannya mungkin saya akan ngomong uh, jika ada suatu masalah di dalam uh, kelompok atau uh, apa ya circle pertemanan lah gitu bu bahasa gaulnya mas sekarang uh, alangkah lebih baiknya lebih enak uh, sebelum terjadi suatu masalah kalau emang lagi ada masalah pribadi yang nantinya bakal bisa nimbulin ke teman-teman juga enaknya tuh diomongin dulu bu jadi biar nggak pada salah paham biar nggak miskomunikasi jadi nanti nanti takutnya main salah-salahan nanti malah berantem-beranteman ujung-ujungnya ya malah nanti nggak enggak bisa baikan lagi lebih parahnya Mungkin gitu aja sih, Bu, pesan-pesan uh, dan pesan dari saya. Sebenarnya pesannya doang sih, Bu. Oke, okay, terima kasih, Richard. Mungkin itu bisa mewakili dari teman-teman semua yang di sini. Oke, okay, kita sudah sampai di ujung kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu Bimbingan Kelompok Teknik Sosiodrama. Untuk itu, dikarenakan tadi kita di awal sudah berdoa, diakhiri juga untuk berdoa bersama baik anak-anak siapa yang bersedia untuk memimpin doanya saya lagi saya aja la deh bu oke okay, silakan Novia okay, ya. baik teman-teman untuk mengakhiri kegiatan hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai Berdoa selesai, oke. Okay, baik, terima kasih Novi yang sudah memimpin doa. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bersedia dan mengikuti kegiatan ini dengan sangat baik sekali. Ibu sangat mengapresiasi, uh, semangat teman-teman semua nih. Uh, oke, okay. uh, ibu, cukupkan kegiatan kita pada hari ini ya. Kita akhiri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam wow, Terima kasih <tuk tangan> Selamat